Kembali lagi bersama Muji di sini Di eksperimen kali ini guys Atau di konten kali ini Kita akan melakukan satu eksperimen yaitu Mencoba menerbangkan drone DJI Mavic Mini Tanpa menggunakan perangkat seluler Atau tanpa menggunakan handphone Kita akan mencoba menerbangkan drone DJI Mavic Mini Hanya dengan menggunakan remote controller saja guys Ya uh, sebelum kita mencoba menerbangkan MiFit Mini menggunakan remote controller saja, uh, saya harus melakukan beberapa pre dulu, guys. Pre-flight yaitu uh, saya pasangkan dulu ini ke monitor handphone. Saya pasang dulu ke handphone, guys. Ini di sini saya akan lihat pre seperti apa. Uh, ya kameranya sudah masuk guys Mavic Mini sudah tampak terhubung dengan kamera view uh, Ya, ini saya akan unlock NFS nya dulu karena kebetulan area saya masuk ke dalam NFS dengan handphone saya unlock dulu NFS nya guys kemudian untuk settingnya, kita akan setting Uh, ketinggian RTH ini, Max dista apa? Uh, max RTH altitude ini settingnya akan saya rubah ke uh, 30 meter saja, guys. Jadi, Max RTH altitude-nya saya rubah ke 30 meter karena uh, kita akan terbang secara kasat mata atau terbang secara visual land offset tanpa menggunakan handphone. Jadi uh, drone nya untuk untuk posisinya kasat mata kita akan buat supaya mudah terlihat oleh mata guys. Ketikar TH. Oke, okay. kita cek di sini nya Oke, okay. di sini refleks cek normal. Jadi sistem tidak meminta kalibrasi apa apa, tidak meminta kalibrasi kompas, tidak meminta kalibrasi eh uh, kita cek RTH altitude 31 meter altitudenya maksimal ya 120 distannya 0 no limit oke okay. kemudian kita akan coba untuk unlock NFS nya dulu guys sebentar ya uh, kita gunakan CSG atau command stick control ya Turunnya sudah saya nyalakan menggunakan TSK. Motornya sudah saya arming. Ya, ini di sini tanpa ada peringatan NFZ. Kita unlock dulu NFZ-nya. Kita unlock. Oke, kita unlock. Setelah kita unlock NFZ, ya kan? Nah. Kita matikan lagi drone-nya. Oke, okay, setelah kita matikan drone-nya, drone-nya sudah mati lagi, motornya. Eh, uh, kita import unlocking key-nya, guys. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke ini, unlock gson. Oke. Okay. Ini license kita kita import ke etraf. Import sukses. Kita cek di aircraft-nya. Bahwa unlocking-nya itu valid. Mungkin aduh kameranya susah fokus Ini Guys. Hmm, Oke, okay, unlocking-nya sudah valid. Oke. Okay. Setelah itu tidak ada kalibrasi apa-apa. Oke. Okay. Setelah normal semua tidak ada kalibrasi, ini GPS signal weak. Oke, kita coba nanti. Oke guys, ntar setelah itu coba kita remote-nya kita matikan. Oke, sekarang saya akan cabut perangkat selulernya guys. Saya akan cabut perangkat selulernya. Saya keluar dulu guys dari aplikasinya guys. Oke. Okay. Perangkat ininya saya buka lepas. Kabelnya perangkat selulernya saya cabut. Ya, ini guys. Handphonenya sudah saya lepas, saya cabut. Ini kita lipat saja ya biar enak ya. Oke. Okay sekarang posisinya sudah handphone sudah terlepas dari remote control dan kita hanya menggunakan remote control saja <tuh> nih posisi drone masih uh, statusnya dia disconnected guys karena nggak ada remotenya dan posisi terakhir tadi itu saya cek ada berada di mode video nanti kita juga akan tes apakah tanpa handphone tombol video atau tombol foto bisa kita gunakan untuk merekam guys Oke, kita nyalakan remote-nya. Oke, remote-nya sudah menyala. Masih connecting. Ya, statusnya connect. Statusnya sudah connect, guys, antara remote dengan drone. Dan posisi... Drone sekarang indikatornya menunjukkan Blink Satu kali warna hijau guys Berarti dia Dalam mode GPS Dan GPS nya Kayaknya sudah mulai ngelok guys Oke Kita atur arah, arahnya dulu guys Kita atur arahnya dulu yang enak Untuk penerbangannya ini saya tur ke arah sini aja guys saya tur dia terbang ke arah selatan dan kita akan mulai untuk mengarming guys karena ini kita tidak menggunakan handphone jadi perintah untuk auto take off itu tidak bisa dilakukan kita harus take off secara manual guys kita arming drone nya dengan catatan tadi NFZ nya sudah di unlock. Terus uh, tadi laporan tidak minta kalibrasi magnetik atau apa atau apa. Ini LED indikatornya normal semua. Sekarang kita coba untuk unlock apa? Untuk terbang guys dengan hanya remote saja. Kita arming drone-nya. Ya. Drone-nya sudah arming guys. Drone-nya sudah arming kita coba terbangkan ya ya itu guys barusan guys ada berkedip hijau warna cepat berarti drone nya sudah mengunci posisi home point guys. dengan menggunakan remote saja tanpa handphone ini drone nya sudah mengunci home point berarti home point nya dia sudah terkunci kita coba guys saya coba perbankan pelan-pelan Remote-nya saya tarik ke atas Ya Ini drone-nya sudah terbang guys ke atas guys Ya sudah cukup tinggi drone-nya Guys nah, posisi remote-nya ini Posisi remote-nya masih Tanpa handphone ya guys ya Tanpa handphone Drone-nya itu Ini kita zoom Kita putar sedikit drone-nya ke arah barat guys Ini saya menghadap ke selatan Kita putar drone-nya sedikit ke arah barat Oke, okay, kita putar ke arah barat drone guys Oke, okay, kita coba majukan ya guys ya Kita coba majukan drone ke arah barat Atau saya coba tinggikan dulu lah ya nah, Ini saya kan, dengan posisi seperti ini Saya tidak bisa melihat ketinggian saya berapa Ya kan, jadi untuk amannya Saya coba tinggikan drone -nya. Saya turun ke atas, throttle -nya. Saya dorong terus ke atas Oke, okay, itu drone-nya sudah ada tinggi sekali guys datang guys Drone-nya sudah nampak tinggi sekali Di atas Atau tidak kelihatan ya Kita turunkan dulu ya kita turunkan, nak kelihatan? ya, itu guys. sekarang kita coba arahkan ke arah barat, kita jalankan ke arah barat guys, turunnya guys. ini mohon mo maaf guys, saya kesulitan ini karena uh, satu tangan saya memegang kamera dan satu tangan lagi memegang remote controller ini guys. saya coba dorong ke arah barat, turunnya. ya itu guys. drone -nya sudah saya dorong ke arah barat. Mungkin agak susah terlihat ya guys ya. Dan untuk keamanan guys, saya coba naikkan ketinggian. Saya coba naikkan ketinggian. Oke, okay, saya coba dorong lagi guys Brunnya saya coba dorong lagi ke arah barat Tuh, saya coba dorong lagi dia ke arah barat guys Oke, okay, sepertinya sudah cukup Oke, okay, sepertinya sudah cukup sekarang kita coba fungsi RTH-nya guys Apakah dia bisa berfungsi RTH-nya Atau Saya agak rasa, rasa rasa nih guys Masalahnya jaraknya kayaknya kurang dari 20 meter Atau lebih ya Saya dorong aja ke atas lagi Saya dorong ke atas Kemudian Saya Tambah lagi ke barat ya kayaknya sudah cukup oke sekarang saya coba fasilitas rth-nya guys apakah rth-nya bisa berfungsi tanpa handphone kita klik rth kita klik guys rth-nya guys klik dan tahan tombol rth ya tampak drone-nya sudah merespon perintah rth dari remote remote-nya sudah berbunyi Beep, beep, beep, beep. kita lihat apakah turunnya bisa pulang ya itu guys tampak turunnya ada di atas kita guys ternyata turunnya bisa pulang dan sepertinya dia sekarang akan dalam posisi landing guys ya betul dia posisi landing ini remote nya ah, saya cancel guys karena kayaknya mipet dengan pohon saya cancel landingnya. kita coba lakukan landing secara manual guys kita lakukan landing secara manual drone nya guys, turunnya sudah kembali lagi di sini. Kita posisikan arahnya dulu ke yang pas ke landing padnya, guys. Kita posisikan arahnya ke landing pad yang pas. Ah. Uh... Kepastian arahnya guys, ke landing pad guys. Ini saya garas Carlson ini. Karena sepertinya tadi posisi RTH-nya tidak kurang pas. Maka saya coba saya paskan dulu ini guys, ke landing pad guys. Untuk landingnya. ya sepertinya dia sudah mentok ini sudah mendeteksi ada tanah dia tidak bisa saya dorong ke bawah lagi Oke berarti kita sudah ngetik dan lepaskan posisinya guys posisi stiknya eh, apa-apa belum -apa, apa -apa, dengan lebih pad agak ke kiri sedikit ya eh uh, sepertinya agak kurang maju sedikit guys ya uh, sudah pas belum ya kurang maju sedikit Oh, kita turunkan aja di sini ya guys ya. Kita turunkan aja di sini biar aman. Ya kita landingkan aja di sini. Kita landing dengan perintah SP dari remote guys. Full throttle ke arah bawah. Ya sudah turun. Dan kesimpulan dari percobaan ini adalah guys bahwa walaupun tanpa handphone kita tetap bisa menerbangkan Mavic Mini guys secara manual guys. Tetapi dengan catatan. Untuk keamanan dan safety uh, Lebih baik Jangan terbang jauh-jauh guys Jangan terbang sampai tidak kelihatan mata Karena cukup berbahaya Dan pastikan reflect Sudah dicek dulu di handphone sebelumnya Termasuk alarm Atau apa itu, ya. Oke okay, guys uh, Sekian dulu konten kali ini Oh iya yeah. Satu tambahan lagi Untuk RTH itu sudah kita coba barusan bersama-sama bahwa RTH nya berfungsi guys Berarti kita bisa menerbangkan Mavic Mini Dan bisa melakukan RTH walaupun tanpa handphone Itu guys Dan dulu konten kali ini Ciao, ciao.